Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Simple Channel 17 Di sore hari ini Saya lagi berada Di lapangan Lapangan ini biasanya Dipakai pertandingan bola poli tapi sama anak-anak ini pakai bermain sepak bola. Nah kita lihat tuh. Nah ini, ini bocil ini nih kecil-kecil jago nih mainnya. Kayaknya berubah kat nih. Aing Tuh tuh. Ayo, ayo, ayo, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ke Kak, lagi ya? lagi? Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! aduh ayo! Ayo, ayo! Ayo, kekuatan Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, Tanak, tanak, di sana. Go, go. Takut <laughs>